Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Youtube semuanya Jumpa lagi dengan channelnya Tukang Gorden. Dan saat ini mudah-mudahan Anda sekalian dalam keadaan sehat Walafiat Baik Sobat Youtube Untuk kali ini Kita akan sama-sama membahas Tentang pemanfaatan pekarangan untuk Dijadikan ruang pamer ya atau ruang display dari usaha Gorin yang saya jalani dan sobat tutup memang kebetulan posisi atau lokasi rumah saya tidak terlalu jauh dari perpetaan dan memang masih termasuk wilayah Garut kota ya dan dalam hal ini saya mencoba Pekarangan untuk dijadikan sebuah ruangan display untuk usaha gordennya. dan sobat tutup untuk keliling ruang showroom ini saya pasangi kusen aluminium ya jadi keliling itu kaca sehingga display yang terpasang di dalam ruangan display ini bisa terlihat dengan jelas apalagi kalau saat malam hari Dan sobat YouTube sekalian, untuk luas ruangan ini 3 meter dikali 5 meter ya. Dan dari ruangan ini pula, kini saya bisa mengelola pemasaran gorden secara online ataupun secara offline ya. oke okay, sobat youtube sekalian demikianlah apa yang saya sampaikan okay. yang intinya manfaatkanlah sesuatu yang memang bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan ya daripada tempatnya terpakai atau terbengkalai kita manfaatkan kita maksimalkan untuk sesuatu demi kemajuan usaha kita Oke Sobat Youtube sekalian Semoga ada manfaatnya Mohon like, subscribe, dan komen Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya Demikian yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh